Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers dan Leslor Lovers Dimanapun anda berada, selamat datang dan bergabung kembali Di channel Youtube DivaTV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar menarik dan bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 ada postingan terbaru dari Papa Bilar Perhatikan persahabat ya Papa Bilar mengunggah video Momen di Madinah Namun kita dibikin salvo kalimat yang ditulis Masya Allah Pengen lebih lama di sini. Amin Itu kata Papa Bilar Rizki Bilar Ini menyampaikan lewat kalimat Pengen lebih lama berada di Madinah dan Mekah Insya Allah mudah-mudahan ya lancar untuk ibadahnya Semoga Leslar menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya Amin Kita lihat juga persahabatnya di Unggan Bufir Ternyata kalimat komentar Bufir persahabatnya ini langsung direspon oleh Papa Bilar Sebelumnya Bufir menuliskan sebuah kalimat Masya Allah, semoga lancar ibadahnya ya, Pak Rizky. Bilar Lesti Kejora ngadu yang banyak di sana ke sang pemilik segalanya. Semoga lama ya di sana, dua minggu, satu bulan, Masya Allah, kata Bu Fir, dan langsung direspon oleh Papa Bilar. Insya Allah, kata Papa Bi, dan langsung persahabat ya, Papa Bilar menuliskan sebuah kalimat, Masya Allah, pengen lebih lama di sini. Luar biasa! Kalimat komentar dari virus Leslar langsung direspon, gercep oleh Rizky Billar. Kita bangga, kita kagum. Mudah-mudahan, ya, Leslar selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Untuk berikutnya juga, bersama ya aja kita lihat di sini ada postingan terbaru dari Ibu Harsiwi Ahmad. Yang mengunggah foto bareng baby L, namun ada ucapan dari Ibu Siwi. Happy birthday, Abang L. Semoga Abang L selalu menjadi anak yang soleh, baik, cerdas, menggemaskan, dan tentunya selalu menjadi kebanggaan bunda, papa, dan oma. Masya Allah, luar biasa doa baik dari Ibu Siwi untuk Abang L. Di kolom komentar banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Instagram UMD yang mengatakan Masya Allah Alfa Mabruk Latih Abang El Barokalofi umring Anak Soleh Pintar Kebanggaan Pandanya Amin Masya Allah banget ya Begitu banyak doa support yang diberikan untuk baby El Mudah-mudahan doa baik dari Ibu Siwi untuk Abang Fatih diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT Amin Kemudian juga persahabatnya kita lihat di postingan Papa Bilar sebelumnya yang mengunggah fotret bareng istri dan anak tercintanya. Ada ucapan juga persahabatnya dari Papa Miller untuk BBL. Selamat ulang tahun yang pertama al -Fatih. Semoga kamu tumbuh dengan dikelilingi oleh orang-orang baik dan tulus. Serta dilimpahkan kebahagiaan yang tak pernah putus. Itu doa yang di Sampaikan yang dipanjatkan oleh Rizky Pilar untuk Abang Fatih. Namun, di kolom komentar banyak sekali respon yang diberikan. Salah satunya dari Ustadz Fahrul yang yang ikut menanggapi Ustadz Fahrul di situ menyampaikan dalam sebuah kalimat komentar: "Amin ya Rabb Masya Allah bahagia melihatnya, Rizky Bilar Tolong Al-Fatih dirutinkan untuk dibacakan dan diperdengarkan zikir pagi dan petang ya Pagi setelah subuh dan petang setelah asar Insya Allah sangat bermanfaat untuk perlindungannya Dari berbagai hal Semoga Allah jadikan dia sebagai penyejuk hati kepada kedua orang tua dunia dan akhirat Amin, Insya Allah ini pesan penting banget ya dari Ustadz Fahru untuk rezeki Bilar Mudah-mudahan didengar dan dibaca komentarnya Al-Fatih dirutinkan untuk dibacakan dan diperdengarkan zikir pagi dan petang Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh ya untuk MBL. Kita juga masih menunggu Cidukan hingga kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bamin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh